Kalian kagetkan sama thumbnailnya? Tenang, saya punya alasan tersendiri. Saya Kusuma Wijaya, dan saya akan menjelaskan kenapa kualitas konten Dr. Bob telah jatuh dari konten yang bagus menjadi konten yang tidak bagus. Di video ini, saya akan menjelaskan baik buruknya Dr. Bob secara objektif. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin menyampaikan informasi yang menarik. Sebelum video ini, saya mengirim email ke Dr. Bob, channel yang berbahasa Inggris mengenai apakah Dr. Bob itu channel dari dia atau bukan. Lalu, beberapa hari kemudian, saya mendapat balasan bahwa channel Dr. Bob itu adalah channel terjemahan yang sudah dia setujui. Dia bahkan nanya saya untuk feedback mengenai penerjemahan. Menurut saya sih, penerjemahan Dr. Bob itu nggak buruk, tapi bisa diperbaiki. Oke, lanjut saja dengan kritik saya. Jujur, video Dr. Bob itu bagus. Dulunya, saya sudah nonton video-video awal Dr. Bob kayak SCP-3700 atau SCP-1440 dan saya suka dengan video-video tersebut, videonya lumayan akurat dan narasinya gak jelek-jelek amat. Selain itu, art style Dr. Bob itu memang bagus sih dari awalnya dan art stylenya memang fluid dan lebih terasa daripada art style SCP terungkap dan malah SCP Foundation Indonesia sendiri. Kami mau sih punya video animasi beneran, tetapi ya saya dan Zeta belum bisa membuat animasi kayak begitu. Masalah-masalah yang bisa ditemui di video Dokter Bob terbaru itu gak ada loh. Saya bingung sendiri kenapa konten mereka yang oke-oke aja bisa berubah. Saya sudah menyatakan mengapa konten Dokter Bob itu enggak buruk, setidaknya dulunya. Namun semakin lama mereka upload konten mereka berubah. Kalau kalian ngira bahwa mereka sama aja kayak SCP terungkap di mana mereka juga nambahin cerita mereka sendiri, kalian benar dan salah. Ya. Mereka nambahin cerita mereka sendiri kok, tetapi yang parah adalah fakta bahwa penambahan ini berada di awal video dan kadang panjangnya dari sepertiga hingga setengah dari videonya sendiri. Contoh, di video SCP-150, diceritakan ada seseorang yang terinfeksi SCP-150, dan dia terinfeksi tapi gak sadar, dia ke rumah sakit, terus diketahui Foundation, cerita ini makan waktu 3 menit dari total videonya yang cuma 9 menit, atau Video SCP-973, di mana mereka yang ngejelasin soal kelompok pemuda yang habis pulang konser, nggak sengaja ngebut, terus ditangkap dan dibunuh SCP-973. Cerita ini sekali lagi nggak ada di artikelnya, makan waktunya 4 dari 12 menit total video, atau yang lebih parah, artikel SCP-054 yang ngejelasin awal keberadaan dan ditangkapnya SCP-054, dan mereka baru bahas SCP-054 itu apaan di menit keempat, sedangkan... Video mereka panjangnya 10 menit, hampir setengah loh, Dan lucunya, di artikel aslinya, tempat ditemukannya SCP-054 itu, di sensor. Jujur, kalau saya nggak baca artikelnya dari awal, saya bisa aja ngira ini ada di artikelnya, tapi nggak. Sementara video mereka tentang SCP-3700 dan SCP-1440 itu, intronya enggak lama-lama banget sebelum mulai ngebahas artikelnya, dan isinya sesuai kok sama artikelnya. Sebagai seorang yang udah lama ngebaca dan sudah hampir satu tahun ada di channel ini, saya ngerasa aneh dan bisa bilang bahwa cara Dokter Bob yang membuat video itu ngaco. Nggak seharusnya seorang kreator menambahkan cerita yang baru, apalagi tanpa adanya peringatan. Zeta yang udah dari tahun 2014 ngebaca SCP berkomentar, Entahlah Bob kayak gimana, gue gak terlalu suka aja sama presentasinya. Gue yang pengen ngurus SCP 1060 sebelum diambil ulang sama orang lain karena gue apa dan tahu. Tapi dengan dia bikin video terred itu dan gue nontonnya kayak 180 derajat beda. What the fuck? Kok bisa kayak gini? Ini dari mana ini? Ya, Di mana gue sendiri gak suka dan gue yakin Spike Brennan yang dimana mana yang 1060 sendiri pun gak bakalan suka artikel dia pun diubah kayak gitu berapa orang dari SCP Internasional pun gak suka channel model mereka. Gua yakin nah NaheyesQ yang bikin SCP 6 Telaga Warna pun bakal kesel kalau artikelnya diacak-acak sama mereka. Terutama puisi yang dibuat sama Naheyes dan balas selama 2 minggu. Kenapa hal ini buruk? Karena nonton bakalan bingung waktu mereka baca artikel aslinya. Kok cerita kayak di videonya Dr. Bob gak ada ya? Ini diperparah dengan fakta bahwa kebanyakan orang jarang baca artikel SCP aslinya karena berbahasa Inggris. Sedangkan kebanyakan SCP di wiki yayasan SCP itu belum diterjemahkan. Jadi mereka nggak bisa mengonfirmasi apakah cerita di Dr. Bob itu bener atau enggak. Belum lagi, Dr. Bob gak ngasih peringatan bahwa ceritanya ditambahin atau didramatisir. Sididaknya, SCP terungkap punya pernyataan tersentuh di awal video mereka. Oh ya, apakah kalian sadar bahwa kebanyakan video dokter Bob itu isinya kerasan atau horor semua? Gak salah sih, cuman... Menurut saya, ini bakal bikin banyak orang mikir wah scp itu isinya seram dan ngeri semua loh padahal ada scp yang imut kayak scp 999 atau scp lucu kayak scp 190 di earth di mana tor jualan kebab setelah diusir bokapnya kami dari scp foundation indonesia tentunya ngebahas berbagai macam scp dari yang seram lucu misterius keren aneh dan lain-lain untuk konten mereka sendiri mari bicara soal akurasi untuk video SCP-3700, saya sudah bilang dari awal bahwa video tersebut lumayan akurat. Tetapi, kalau kita membahas video SCP-150 dan SCP-973, ada beberapa kesalahan yang saya temukan. Di video SCP-150, mungkin hanya kesalahan kecil kayak gimana dokter Bob bilang SCP ini menyebabkan penolakan transplansi. Tetapi sebaliknya, SCP ini membuat penolakan transplansi tersebut tidak terjadi. Lalu, saat D016002 dibedah, tidak ada informasi mengenai pemengkakan di otaknya dan mereka punya urutan yang beda dengan artikel. Yakni D016002 dibedah dulu, terus D13732, terus lanjut ke D016002. Seharusnya sih... D13732 dibedah duluan dan terus disuntik mati, baru D016002. Kalian mungkin bingung dengan urutannya gimana, tapi memang pasti urutannya salah gitu. Kalau di video SCP-973, narator menyebutkan bahwa State Trooper itu pasukan negara. Padahal bukan, State Trooper itu mirip kayak polisian daerah di Indonesia. Lalu, selain cerita yang ditambahin di awal video, Penanganan SCP-973 diceritakan dengan lebih dramatis. Gak ada di artikelnya mobil foundation dikejar SCP-973 dibantai dan fan yang dikirim setelah mobil sebelumnya dikejar menemukan mayat mereka. Tapi gak sebenarnya salah sih, SCP-973 memang membantai senam personel foundation. Menurut saya, Dr. Bob itu punya baik dan buruknya. Sayangnya, walaupun informasi di video mereka khususnya mengenai SCP tersebut gak salah-salah banget. Cara mereka membuat dan menyampaikan SCP tersebut sangat disayangkan dan sangat saya tidak sarankan. Nambahin cerita kayak gitu cuma bikin penonton bingung, apalagi gak ada peringatan sama sekali. Jujur, untuk sisi presentasi video, saya lebih memilih SCP terungkap daripada Dr. Bob. Saran saya, tontonlah beberapa video mereka. Buat kesimpulan kalian sendiri mengenai topik ini, saya tidak memaksa kalian untuk berhenti menonton dokter Bob atau untuk unsubscribe, dislike, atau bahkan nyerang mereka. Kalau mau kritik mereka silahkan, asal sopan dan santun. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk secure, contain, dan protect.